Sekejap intro dulu, intro dulu Okay, sentuh yes. Alright Okay, Ahmad cakap, ready? 3 to 1, action! Assalamualaikum guys! Welcome back to YouTube channel Escape Indraus Yo! Su-eh, Indraus Okay macam ni ah, Sebenarnya niat kita orang nak buat video ni Untuk call Adi ah, Kita orang nak minta dia punya pendapat For filem babi Filem babi yang diarahkan oleh Nemi okay, se uh, Sebelum tu Okay, Kita saling sekejap Kita saling sekejap Okay, sebelum tu oh, uh, Kita orang right. boleh singkat baru Dia kita letak dekat sana sepiak Exitu ni dan so, kita orang akan call prank. Adin Guna phone Kita akan prank Kita akan gunakan Hakim oh, <laughs> Tak, sebab oi Sebab Adin ni dia tak familiar dengan suara Hakim hmm. okay, So so, jumpa. so, kita lock speaker, eh Okay, so, tu dua Dekat sini ke? Dekat sini Ready? 3, 2, 1 and action Lock speaker alright Lock speaker tunjuk Bukti-bukti kan Bukti kan Alright Angkat Angkat Takkan. Dia tak angkat Dia tu langsung ku eh Labur sangat eh Ibu, ibu kat mana ni? Dah lama tunggu ni. Alah otak, ibu, ya aku tak cakap dengan kau bodoh. Ha, dia tak jadi. Alamak. Mak saya sampai. Familiar dia. Kau familiar? Kau familiar dengan suara Tim. macam gila. Okey, okey, okey. Ha, sekarang dah agak kita nak start record. Okey, okey macam ni. So, sekarang kita nak Koladina. Nah, tapi tuan tak jadi nak pergi ni sebab dia tahu aduh masalahlah. Okay. Salah. <laughs> sebab member kat sana pun kaki prank kan. Ah <laughs> uh, bang tayar-tayar tayar motor saya rosak. <laughs> okay okay. Okay so a uh, kita orang nak minta pendapat Din. Ah uh, uh, pasal filem babi yang dia arahkan tu. So apa pendapat kau <laughs> ni? esta 1 2 3 lah. apa ni apa ni ah benda. kita orang, kita orang nak pendapat kau pasal film babi yang nem arahkan ni ada ada tak dia macam macam mengutuk ah, orang Melayu ke orang Cina oh. ke India ke me, reda. Reda. <laughs> okay. <laughs> okay. <laughs> okay, jenis babi eh dah okey sini sini sini sini okey sini a Ah, siapa ya? Okey. Aku nak tanya kau. Apa pendapat kau pasal uh, trailer filem Babi ni? Uh, kau tengok trailer tu ada tak kau rasa kan yang Naimwee tu buat filem ni semata-mata nak nak kutuk orang Melayu, nak kutuk orang Cina dengan India? Okey, so dalam cerita ni dalam trailer yang aku tengok tadi tu kan. Hmm. Okay. Dari segi pandangan aku lah. Sebab so aku tak setupkan dengan dia. Saya tegup, kan, dia kata, ...Cina, Melayu, India semua kan Diorang kata macam satu satu sendiri tapi satu keluarga kan Haa Okey Dari situ, Yang hikian orang lain kan Yang orang lain kata dia nak kutuk Melayu bagi semua Tapi diorang tak Apa macam tengah tengah doa doa tak faham apa bermaksud dalam cara video tu tapi Yelah, kalau betul kan Kutuk yang bang Jun. Ha, ha cinema dengan dia semuan. Okey. Kenapa dia ada wujud kan Indah cinema? Tu. So, ha, nah, ha, nah, itu nah. satu. Ah, uh, kalau bagi kau apa pendapat kau kan. Okey, aku. Setiap setiap filem pun mesti ada jahatnya dulu lepas tu bila hujung dia dia akan jadi baik filem tu. Kalau baik dia daripada mula sampai habis tu bukan filem tu, tu, bukan cerita, betul tak? Betul. Bagi satu kan. Dia kata, punca seorang semua, semua bergaduhan. Haa. Ah, sebab oh, benda ni benda betul. Dia kutuk Melayu, kenapa orang Melayu je yang bergaduh? Orang Cina tak ada gaduh apa, apa semua. Macam hebat macam orang Melayu yang bantuin orang Cina semua bergaduh. Kan? Betul. Kenapa tak nak kutuk? Haa. Uh, uh. So, so um, dapat kau rasa memang film ni tak ada kan nak... nak nak kutuk tiga-tiga bangsa kan ni ni online lah apa jaweli tak betul sebab dia perli, dia perlu dia perlu ter buka kan video tu pengen bahan so takut tak nak tengok ba kan jangan jadi hey bukan sebenarnya trailer ni filem ni tayangnya bukan kat Malaysia Taiwan Haa, ah, dia tayang kat Taiwan Tapi itulah trailer kan keluar satu dunia kan Malaysia benar video tu Haa, ah, Malaysia Malaysia, haa, ah, bukan Indonesia ha? ke India ke bangsa Malaysia apa semua Haa? Tapi tuan tengok video tu Korang ramai ada sekolah Masih kat luar Korang ramai memang ada sekolah Betul Haa, satu tadi Macam tu Dia tuan tengok kan Sebenarnya um, Aku, aku dah, dah kajian Pasal memory semua ni kan Niat dia buat filem ni, dia nak menegur uh, cara kerajaan membentuk negara kita, cara kerajaan mengajar rakyat-rakyat dekat dalam negara kita ni sebenarnya. Ya, yeah, uh. aku, aku faham tak masak aku, aku boleh paham tak. Uh, aku faham. Uh, Menanyian uh. uh, orang Malaysia yang terlalu sensitif, betul tak? Aku sebenarnya risau risau nak buat video ni. Tak kena kecam ke? Tapi alhamdulillah viewers aku semua Cina, ramai Cina, India. Melayu kurang ah. Kita menyokong kebenaran tolan. Iyalah. Sebab benda tu berlaku, benda tu berlaku, orang-orang negara kita ni dia macam dia macam sensitif sangat. Macam iyalah ah, sensitiflah. Iyalah. Kacang <laughs> <je>. <laughs> Awak tolong yang kacau saya-saya dah makan kacang ni <laughs> Eh, macam eh, mana? Man, ha? Mana? Subang-subang Subang dekat je Ha, dekat pun Ha Tak nak, lagi-lagi baru minggu Ha Eh, ah. sama Ciao we. Hmm. Yeah. Okey, ngam ngam aku video dah dah tujuh minit ah. Okey, ciao eh, ciao. Okey, jangan lupa bye. Okey, wey pesanan sikit. Ha? Huh? Pesanan sikit YouTube YouTube. Okey. Ah, jap. Ah, aku nak Subscribe, subscribe. Ya, yeah, di subrek. <laughs> Jangan lupa subscribe. Aku muda tak nama binatang aku nak <laughs> <laughs> Binatang. Binatang pula. Okay. Ciao, Din. Bye. Assalamualaikum. Thank you. Bye. Sampai jumpa. Haa. Trouble. Bye. Ya. Mpungu. Aku banyak cakap. Dah mahukusan kau. <laughs> Sayang. Ciao. Okay. So, korang dah dengar tadi pendapat uh, daripada... Adin. Uh, Irfan dari Adin. Salah seorang kru sikit. So, dia pun dah bagi tahu sebenarnya rakyat kita ni agak sensitif juga pasal isu-isu benda yang betul sebab benda betul kan kalau kau tegur kau tegur orang benda yang betul so dia akan rasa segan sebab tu dia akan rasa benda tu mm. ah mm. dengan dengan dengan cara kita ada apa pihak pihak atas ya kita ada FINAS diorang akan gunakan FINAS dengan Pihak seniman tu, untuk membantah orang-orang yang cuba menyuarakan orang punya Diorang punya bantahan So, um, aku selaku kat sini Unil Amno A.N.W So, kita nak review A.N.W Jangan lupa malu. di kedai market okay, okay guys, sampai sini saja video kita pada hari ni Jangan lupa subscribe ke dalam follow IG kita sampai deeti.com okeylah kata-kata dari rata okey guys don't forget to subscribe like comment and share our channel a amal variety channel insyaallah hakim bakal ada youtube channel juga so ya yeah. yeah, man men yeah. yeah. ya tunggu ah tunggu ha, tunggu sampai masak member -hmm. belum lagi lagi so bye assalamualaikum Escape in the house peace, peace.